Gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, selamat semuanya bertemu kembali di channel Sebenar jadi seperti biasa sini saya akan membacakan preset-preset terbaru lagi. Oke kita langsung aja simak satu per satu presetnya. <tuk> Oke guys lanjut ke presiden yang kedua. Oke lanjut ke presiden yang ketiga.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 oke lanjut ke versiode yang ke enam oke lanjut ke versiode yang ke tujuh Oke lanjut ke peserta yang ke-8. Sebenarnya bukan pemain sih. Cuman kalau dosen tapi masih dimainin. boleh kita di skill. Oke lanjut ke peserta yang ke-9. <San> Oke, lanjut ke versi yang ke-10. Oke, oh. okay, lanjut ke versi yang ke-11. Oke lanjut ke presiden ke- kedua belas Oke lanjut ke versi yang ke tiga Oke lanjut ke versi yang ke empat belas Maling dikasih pintu maafin di dewa Kamu dikasih aku malah pilih dia Aduh kagak Oke lanjut ke yang kelima belas Siapa sih yang selalu ngomong Semua cowok tuh jahat ya. Enggak oh Semua cowok tuh baik Baik ayam aku ngeri bassti Oke lanjut ke yang ke-16 Oke okay, lanjut ke persidangan yang ke tujuh belas Oke lanjut ke persidangan yang ke delapan belas oke okay, lanjut ke versiutnya yang ke 19 oke okay, lanjut ke versiutnya yang ke 20 ya